dengan mempelajari ilmu katuranggan perkutut berarti kita telah dihantarkan kepada pemahaman kitab garing dan kitab teles Kitab garing ini adalah kitab teles yang berhasil dikeringkan Ingat bahwa kitab teles adalah semua realitas yang ada di semesta alam Katurangan adalah suatu bentuk ilmu titen untuk menentukan watak atau karakter suatu makhluk Berdasarkan ciri mati yang dimilikinya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 Brahma Sulur memiliki dua kosa kata, yaitu Brahma dan Sulur. Brahma adalah Dewa Pencipta. Dalam filsafat Atwaita, ia dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman yang bergelar sebagai Dewa Pencipta. Dewa Brahma sering disebut-sebut dalam kitab Upanishad dan Bhagawa kita. Selur adalah batang, daun atau tangkai daun khusus dengan bentuk seperti benang yang digunakan oleh tanaman memanjat untuk menopang dan menempel, serta invasi seluler oleh tanaman parasit seperti kuskuta. Tuah burung perkutut katurangan Brahma sulur dipercaya memiliki tuah tentang perlambangan kehidupan yang bertumbuh dengan merusak alam semesta. Angsar burung perkutut katurangan Brahma sulur dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya. Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut katurangan Brahma sulur. Perkutut kandalan brahmasulur memiliki wejangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi parasit bagi lingkungannya Yoni yang dimiliki perkutut kandalan brahmasulur memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya Dimana burung perkutut kandalan sulur ini memiliki ciri pada malam hari tubuh terlihat seperti pospor semacam cacing Cacing tersebut berwarna kemerahan dan mirip para api. Perkutut katakan Brahma sulur ada yang mengatakan bahwa burung perkutut yang sedang sakit cacingan. Cacing ini berbentuk seperti sulur dan lebih familiar disebut cacing pita. Burung yang menderita cacingan biasanya tidak memperlihatkan gejala yang signifikan signifikan. Bahkan cenderung terlihat seperti burung dalam kondisi sehat. Namun Ndoro pasti waspada jika nafsu burung yang tiba-tiba bertambah namun tubuhnya semakin kurus. Gejala lain yang mudah untuk diamati adalah burung menjadi malas-malasan, sering mengantuk bahkan saat siang hari dan sering mengembangkan bulu-bulunya. Dalam kasus cacingan yang sudah kronis, burung akan sering memuntahkan makanan yang sudah masuk ke mulutnya analoginya mereka yang bersifat parasit ini senang mencari keuntungan dari orang lain Bahkan termasuk pada orang-orang yang sudah baik terhadapnya Masalahnya seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang dimanfaatkan atau memanfaatkan orang lain Apapun yang diperbuatnya pada intinya hanya untuk kebutuhannya sendiri Belum lama ini istilah toxic positivity Begitu banyak dibahas sehingga ada dua jenis toxic saat ini Yaitu toxic yang umumnya kita kenal dengan ciri kritik dan argumen yang negatif Dan toxic positivity Dengan ciri menekan sisi negatif orang yang sedang bercerita Untuk diarahkan selalu berpikir positif Orang yang berpikir terbuka atau mampu menerima perbedaannya dengan orang lain Setelah melalui komunikasi yang jujur Sedangkan orang yang berpikir tertutup dan dangkal hanya menerima bahwa pikiran dialah yang benar. Ini dia manusia tosik sesungguhnya. Sebutan ini biasanya diberikan pada orang-orang yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain. Baik secara fisik maupun emosional.